Hai, hai, hai, everybody! Welcome back to my channel. Kembali lagi sama gue di sini. Oke, okay, seperti biasa, di channel kali ini gue akan membagikan untuk tips dan triknya mengenai info bocoran RTP dan juga pola-pola gacor hari ini. Oke, okay, di sini gue main di gates of Olympus ya, dengan bawa modal 101.000 Ya, besti, gue langsung hantam aja di bet 30.000 ribu. Akhir, langsung dapetin 1,3 juta dong, mantep banget ya disini gue langsung spin spin aja tentunya gue juga pemanasan-pemanasan dulu aja ya besi ya biar uh, kita lemesin dulu si upusnya ya kan kita spin-spin aja yang sangat santuy ya mudah-mudahan ya di game kali ini gue bisa dapetin uang jajan dari si Upus. Oke okay. Kita lanjut lagi untuk pola-pola selanjutnya di sini di kosongan 10 kali ya. Anjir kali 10-nya dong nggak dapet ya, nggak connect juga. Ya masih di bet yang sama 10.000. Kita coba pantau dulu aja ya. Semoga putaran demi putaran juga bisa menghasilkan yang mantap-mantap. Oke. Okay. Btw, gimana kabar semuanya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar ya Besi. Di sini, hmm, yang pasti gue bakal share ke kalian. Jadi buat uh, para sloterman yang nggak usah khawatir, kalau misalkan kalian butuh untuk info-info uh, seputar slot gacornya, di sini tempatnya semua infonya juga ada di sini ya Besi ya. Oke. Okay. gue main eh sekali sepuluhnya anjir ya gue main santuy-santuy aja main dengan uh, pola spin yang pastinya simple nggak pakai ribet ya kan semoga sih mudah untuk dipahami dan juga semoga pola-pola gue ini bisa bawa hoki ya buat kalian jadi biar kalian juga bisa dapetin cuan-cuannya di sini ya pokoknya kalian juga simak-simak terus aja videonya jangan ada yang di skip biar nggak ketinggalan untuk agretan terbaru dari gue kali ini. Oke, okay, kita gaskan dulu aja bestie Lanjut lagi di sini gue turboin di 10 kali ya dengan pet yang sama dan pastinya di sini gue juga bakal. Uh, rekomendasiin untuk situs slot mudah jackpot yang pastinya gacor untuk hari ini. Jadi buat semuanya sabar-sabar aja ya. Di sini gue pastinya bakal spill untuk kalian. Jadi uh, makanya kalian stay tun terus di sini. Oke, okay. uh, buat teman-teman juga ya yang mau main di sini, yang yang ya pasti kalau misalkan kalian sebelum bermain jangan lupa wajib cek dulu untuk RTP hari ini karena berpengaruh juga ya buat kita kalau misalkan kita main di RTP yang tinggi ya itu memudahkan untuk cari game-game bacornya ataupun ya kalau misalkan kita main di RTP tinggi itu memudahkan juga ya memungkinkan untuk bisa dapetin profit yang lebih tinggi gitu sayang ya jadi ya kita nikmatin aja ya kan sambil enjoy-enjoy aja gitu ya besi dan di sini tentunya gue lagi main di situs permen 138 yang pastinya situs ini juga Oke punya ya, mantep banget juga. Jadi memang benar-benar gue rekomendasikan. Wow, dapetin sekater gratis. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Oke, okay, hijaunya boleh. Nice. Kasih petirnya dulu dong, Oke, okay, di gaspol dulu, mantap juga, ya Oke. Okay. Lanjut, nice, oke, okay, gas, rotul, dulu dong rotul, dulu mantap nice oke rotul, rotul, ya. Biasa, ya. Hmm. Mama. ya pokoknya buat teman-teman semuanya yang mau join bareng gue sini tentunya di permen 138 boleh banget untuk link gacornya nanti gue akan taruh di pin komentar jadi kalian langsung klik aja join sekarang nggak perlu pakai lama-lama ya oke okay. kira-kira gue bakal dapetin berapa ya di sini masih ada 5 spin lagi bestie nice Pokoknya buat teman-teman semuanya juga ya pokoknya jadikan tontonan ini sebagai hiburan-hiburan saja Yang pasti hanya untuk uh, usia 18 tahun juga ya Yang belum usia 18 tahun mending skip aja jangan ditonton Ya oke okay, apabila videonya lewat di beranda kalian Dan pastinya juga jangan pernah dijadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari Ataupun pendapatan utama kalian ya Oke, okay, disini gue udah dapetin lumayan ya tadi 280 dan total saldo gue sekarang 1,3 juta Jadi lumayan juga ya kan, gue udah gak perlu ngoyo lagi Untuk dapetin cuan cuan yang banyak ya ataupun jackpot jackpotnya ya Yang penting kita main santai gak usah terlalu nafsu Ya, buat teman-teman gue juga gak usah terlalu terbawa ngeluar nafsu ataupun uh, berekspektasi tinggi gitu ya Kita santai aja, dibawa ngopi, dibawa udut ya biar lebih enjoy oke okay, dan gue rasa cukup untuk uh, cuan hari ini ya lumayan juga ya oke okay, pastinya semangat terus buat kalian yang sudah join di permainan 138 semangat tempurnya semoga dapetin kemenangan yang besar dapetin cuan-cuan yang banyak juga ya Soalnya jangan sampai ketinggalan untuk info-infonya dan selalu support terus ya ya di like, komen dan di subscribe pastinya oke okay? sini ya gue rasa cukup untuk game kali ini ya gue izin pamit dulu semoga enjoy semoga kalian menikmati dan terhibur juga dengan video ini ya gue izin pamit dulu investi ya sampai ketemu lagi di video berikutnya salam jackpot salam bd permen 138 Oke sampai jumpa bye